Oke, setelah Anda tahu posisi 1-15 dari 25 film psikopat tersadis. Sekarang saatnya kita bahas posisi 16-18. 16. Human Centipede, 2009 Human Centipede menceritakan dua gadis yang sedang liburan. Namun, mobil yang digunakan mengalami kerusakan hingga mereka terdampar di sebuah villa yang jauh dari pemukiman. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Di pagi harinya, mereka terbangun di semacam instalasi rumah sakit yang mencurigakan bersama dengan seorang pria Jepang. Ternyata, mereka dijebak oleh dokter psikopat Jerman yang melakukan eksperimen mengerikan, yakni menyambungkan tubuh mereka bertiga melalui jalur pencernaan layaknya lipan atau kelabang. 17. Hannibal, 2001 Film ini menceritakan dokter Hannibal Lecter, seorang psikopat sekaligus pembunuh berantai yang kabur dari tahanan. Tujuh tahun berlalu, salah satu korbannya yang bernama Mason Verger justru terobsesi untuk membalas dendam ke Hannibal. Verger ingin menangkap Hannibal dari pelariannya dengan menggunakan seseorang sebagai umpan, yakni agen FB bernama Clary Starling. Hannibal adalah film yang penuh dengan suspense dari plot Verger yang ingin memburu Hannibal Lecter. Wajib Nonton, 18, Jigsaw, 2017 sebagai sekuel waralaba film, Saw, Jigsaw, mengambil setting cerita di mana pembunuh psikopat Jigsaw seolah kembali setelah dikisahkan mati di seri Saw ketujuh. Serupa dengan prequel sebelumnya, film ini menyajikan serangkaian pembunuhan dengan jebakan-jebakan mematikan yang super mengerikan. Penegak hukum berusaha mengejar peniru John, Jigsaw, Kramer yang dalam cerita sudah meninggal selama 10 tahun lalu. Lalu, siapakah Jigsaw ini dan apa motifnya? Sekian video tentang 25 film psikopat tersadis ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.